Assalamualaikum Salam Santri, Salam Mondok Kembali lagi di channel Youtube PONPES KEMPEK bersama saya Rafiq Wahid Arifin. Kemarin telah dibahas oleh rekan saya Mbak Handi tentang eh, perlengkapan yang harus dibawa oleh adik-adik calon Santri Putri PONPES Aisyah KEMPEK Sekarang giliran saya juga akan menjelaskan tentang perlengkapan yang harus dibawa oleh adik-adik calon Santri Putra PONPES KEMPEK yang nanti akan meliputi pakaian, ya perlengkapan sekolah, perlengkapan ngaji perlengkapan mandi dan sebagainya Yang nanti akan saya bahas di bawah ini Pertama, pakaiannya Sebetulnya mudah dan simpel karena pesantren adalah tempat yang sangat mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dalam setiap sedih kehidupan para santrinya Bilang saja pertama adalah peci peci ini sangat penting ya karena sebagai icon, sebagai simbol seorang santri ya pasti menggunakan peci kemudian di ponpes kita wajib menggunakan peci hitam tidak boleh menggunakan peci selain hitam seperti peci haji, peci maya peci-peci lain ya selain hitam kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah sarung ya nanti sarung ini akan kita gunakan sebagai uh, untuk maji, untuk sholat dan sebagainya nanti adik-adik semua bisa bawa sarung ini minimal 4 atau lima lah sarungnya yang nanti juga akan dipisah ada sarung yang khusus untuk sholat sarung untuk maji dan sarung untuk mandi dan sarung untuk bermain apa tujuannya? yang pertama adalah untuk menjaga kesucian sarung yang digunakan untuk sholat Ya. Kemudian setelah sarung kita juga harus bawa baju ya seperti baju koko bisa baju kemeja, sukros batik ya. Jadi selain kita berpakaian di sisi lain juga kita turut melestarikan budaya bangsa Indonesia ya. Minimal kita bawa e, 4 atau lima lah baju koko atau kemeja ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga awas ya, adik-adik nanti harus bawa baju putih. Yang nanti fungsinya adalah untuk ketika ada event di pesantren seperti Maulid Nabi, seperti ASN dan sebagainya, yang mana wajib menggunakan baju putih ini. Kemudian tradisi di ponpes kita, baju putih ini juga digunakan sebagai apa ya, baju digunakan untuk pertama kali ngaji di kiai atau untuk sholat, ya. Jadi Baju ini banyak sekali fungsinya. Kemudian setelah baju adalah kaos ya. Kaos ini digunakan untuk ketika kita sampai kita bermain, kita tidur ya. Jadi penting juga ya minimal ada ada bawa 4 atau 5 juga jugalah kaos ini untuk sehari-hari. Setelah kaos jangan lupa ada ada bawa sajadah ya fungsinya untuk adik-adik sholat ya, untuk adik-adik berangkat Jumatan nah, juga di pondok kita ketika setiap Jumat nanti ada ziarah ke Makbaloh, yang pastinya alis bawiin sebagai alas ketika duduk ya. kemudian, setelah sejadah adik-adik juga harus bawa jaket atau sweater yang nanti digunakan ketika untuk kita sedang musim hujan atau adik-adik nanti ketika kedinginan ketika ada sakit tentunya jepet ini sangat dibutuhkan oleh adik-adik semua ya. kemudian yang terakhir adalah selimut, ya. ini juga penting untuk adik-adik tidur ya, agar adik-adik -agar tidak kedinginan ketika sakit kemudian setelah pakaian adik-adik juga harus mempersiapkan berbagai peralatan yang dibawa ya. seperti peralatan sekolah ada buku, ada pulpen ada penggaris dan sebagainya yang bisa ada dari bawa dari rumah atau ketika ada yang tidak mau bawa dari rumah bisa dibeli di bazar pesantren yang mana bazar kita sudah menyiapkan lengkap dari mulai A sampai Z semua diadakan di bazar kemudian selain dari alat sekolah nanti juga ada alat-alat untuk mandi seperti sabun, seperti sikat, seperti pasta gigi, semua juga sudah ada di bazar. Jadi ada ada usah risau ketika tidak bisa bawa dari rumah, ya. Kemudian yang terakhir adalah pesantren memiliki aturan bahwa santri tidak boleh membawa pertama handphone, ya. Kedua barang-barang atau dan datar aja, seperti pisau dan sebagainya. Yang fungsinya, yang tujuannya adalah kenapa tidak boleh bawa HP agar adik-adik semua bisa fokus ketika mengaji, ya. Adik-adik tidak terganggu oleh game online, oleh apa sosial media dan sebagainya. Jadi adik-adik nanti ketika adik di pesantren bisa fokus untuk mengaji. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik semua ya. Semangat terus ya semangat mondoknya, semangat terus kita tunggu kehadiran adik-adik semua di santai kita terus yang pecinta ini ya. Kemudian untuk Bapak-bapak dan Ibu Ibu ada-ada semua yang belum paham atau kurang jelas bisa kirim komentar di bawah ini ya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh